Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan kita, di edisi kali ini kita akan berbagi kepada yang bukan teknisi ya. Kebetulan ini ada POPO A5S, keluhannya seperti ini guys, kalau kita hidupkan mati hidup ya mati hidup tapi kalau kita sambil tas ini yang bukan teknisi boleh mencoba nanti di rumah ya apabila terjadi keluhan yang seperti ini alatnya tidak banyak cukup dengan solder sama timah saja tapi kurang percaya kalau Kalau kita sambil cas hidup ya guys Ini kan Baterai menunjukkan angka 100% Coba kita cabut casnya Langsung mati Sebenarnya saya sudah pernah membuat video ini Barangkali ada yang belum bisa menemukan video kita makanya kita buat ulang videonya ya bukan untuk teknisi saja tapi untuk masyarakat umum. tipenya HP wa 5s mulai kita bongkar ya kronologi kejadiannya ini katanya habis jatuh sambil cicas ya ini saat dicas mungkin mau di ambil atau seperti apa malah apes terpleset HP nya jatuh oke kita buka satu persatu simak videonya ya video ini saya buat se... Rapi mungkin agar mudah diikuti dan yang jelas minim resiko ya. Jadi mudah untuk kawan-kawan menirukannya, menirukannya. Karena tadi saat luka tutup ini, pinjolernya harus hati-hati, jangan langsung disingkap, gitu ya. Oke, sambil buka baut, boleh teman-teman untuk memanaskan soldernya dulu, boleh. Seperti yang kita lakukan, kita panaskan dulu soldernya. Sambil menunggu bautnya terlepas semuanya. Maksudnya kita cari selahnya di pinggir nih. Ini masih perawan ya, belum pernah servis. Sengaja ya, kuku kita agak kita potong, itu sudah nggak bisa panjang ya. Begitu patah, kita rapikan. Begitu patah, kita rapikan seperti itu karena fungsinya ya seperti ini ya. Ini merupakan anugerah dari... Tuhan yang maha esa, guys, okay, terus. Setelah seperti ini kita buka baterainya nggak usah buka-buka yang lain ya. Lalu kita lakukan hati-hati di bagian katrenya ini kita singkapkan dulu plastik-plastik penghalang oke, ini sudah dibuka ya sudah dibuka kemudian bagian sini yang kuning kuning ini kita lepas nah, ini kita potong saja biar tidak mengganggu Oke, okay. kemudian kita luruskan ya flexible baterainya ada tidak sobek. Kemudian kita dorong sedikit ke atas sini. Ya. Nah, target kita ada di sini, guys. Target kita sudah apa? menggunakan kerter atau alat tajam lainnya untuk mengupas plastiknya tentunya nggak sulit untuk didapatkan ya sama pelanggan -pelang. nah sini ada sebuah resistor pembatasan ampere ya kata rekan-rekan teknisi ini air yang sering rusak itu di sini. Ini boleh dilepas langsung dijamper atau diganti kalau saya jamper saja langsung tanpa melepas. Oke harus rapi ya jangan sampai menyentuh kanan kiri dan jangan sampai kunci ini yang kita capture hasilnya jelas ya mudah-mudahan jelas sekarang kita uji coba ya, tanpa dicas kita coba Oke, okay, mudah sekali ya, guys. Hanya begitu saja. Kita bisa mendapatkan bonus. Selamat mencoba buat teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan Mohon lulusi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses selalu